Buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, banyak orang kayak reaksi jam, ya, Buka buka buka pada. Pindah buka buka. Komporanela, ini dibuka kerah, ya, dibuka anak komporan, oh jalanan karangar, parokai, Aju. Nanti aku